Selamat siang uh, Hari ini gua dari kantor gua langsung ke toko jairah baru nih Di lokasinya di Blok M Mall. Jadi Blok M Mall itu Ada persis di sebelahnya Blok M Square Toko yang lama uh, Sebenarnya Blok M Mall ini tuh Lebih ke arah uh, Terminal bus ya. Dia jadi satu uh, Dia itu nempel sama terminal bus Blok M Di saya. Terminal Albo bawahnya itu mall ya uh, tahun 2000-an itu lumayan ngetop tapi nggak tau kenapa uh, sekarang agak agak ngedrop uh, Sekarang tokonya lagi pindah-pindah kemarin nih uh, blok Mall nih dia ada di uh, lantai satu tapi basement deket nah, nanti kita ke sana uh, tag barunya lebih gede uh, tapi terpisah dengan dengan tokonya tokonya ada jarak sedikit lah. Kalau kemarin kan bener di depan, tadi itu di depan toko kan ya. Sekarang itu agak uh, di samping, jadi agak-agak agak misah gitu sih. Gitu. Uh, Oke, okay, kita kasih lihatan sekarang, sampai jalan sekarang, kasih lihat jalannya ya. Oke okay, sip hari ini di tempatnya opan, yang baru uh, tempatnya opan baru, di blok M mall lantai atas lantai atas lantai atas tapi kita di bawah lantai atas tapi kita, kita kan turun ke bawah iya sih iya kan? iya lantai atas lah lantai atas. Uh, ini... Uh, baru buka mingguan baru mingguan ya? dan buat ini mau bongkar kit. baru Gua baru beli uh, gearbox y 2 e yang basic banget nih yang ini ya, eh, sorry. Ini basic banget. Gua buka masker ya. Aduh. Gua juga berdoa doang. Ais sudah vaksin soalnya. Pertama pastinya. Nah, ini ada yang Y2 ini gua beli gua mau potong karena gua sekarang ini gua pakai RR tapi dibalik. Gearbox-nya dibalik buat reverse RR. Uh, kenapa gue ganti yang E ini? Karena yang e ini dia idle gearnya ada dua. Ini RR-nya idle nya cuma satu. Jadi ketika aslinya dia motor belakang gue pindah ke depan, akhirnya gue mesti uh, reverse motornya. Reverse motornya ini untuk untuk bisa maju ke depan, gak nggak jalannya mundur ya. Uh, dampaknya apa? Untuk beberapa motor. Uh, agak kurang ya termasuk ini juga sebenarnya sebenarnya kurang tinggal optimal nggak lo optimal banget jadi kayak lur harusnya ngerem dua setengah second baru mundur gue kadang-kadang suka langsung mundur motornya itulah karena kalau motor di reverse kelemahannya itu sih dan sebenarnya mau ada keluar uh, yang idle gear -nya satu tapi gear nya sebelah kanan eh, apa uh, si motor sportnya ini ini kan sebelah kiri nanti itu sebelah kanan cuman belum keluar barangnya jadi udah daftar ya? belum keluar kan nanti jadi untuk itu gua pakai ini dulu tapi ini ada yang beberapa ini uh, dua basic ini basic banget nih ini uh, dua basic nanti dipotong depannya nih jadi bagian depannya ini bagian kuping ininya ini nih dipotong dipotong dibuang, jadi bautnya yang uh, tiga jadi dua jadi dua macam, cuma cuman dua cuman dua baut yang bisa memakai uh, mudah-mudahan alatnya lengkap uh, gue coba memakai motor mountnya RR kayaknya masuk kalau enggak nasib, bongkar lagi lagi kurang ya, kok sama itu ada kan? Gue nggak bawa ini soalnya nggak bawa nah, gak bawa wifi. wifi, enggak ini apa eh, Susah kan beda beda itu soalnya. Nah, iya gue tahu, gue males. Nah, ya, program tapi program kan ada kan? Ada kan? Ya udah pakai program kantajem lah, biar gampang. Cuma pindahin doang, copy first. Nanti coba ini gue potong Kita potong dulu kali ya Baru bongkar ya nanti ya Oke, okay, sip Semua. bolong bos. Ini gara-gara informasi yang salah, motongnya jadi bolong. Kalau bantar ditutup aja, ditutup bisa ditutup ini. Mudahan giginya gak lewat sini Ini ada gear nih soalnya tahu gua Ah shit lupa gue Dah eh? Itu kan gear pokoknya gigi kurang satu Iya, iya lupa gue eh, ada nih Oke cuman AC tengahnya ada nih ya Anjim dulu Yes shit happen Bolong guys karena kurang informasi dari uh, Bro Ucup Gue potongnya salah ke Akhirnya balon dan Top sampai tadi gigi nongol dikit Bongkar kita Bongkarnya gampang Kayaknya gue salah bangpurnya Mobil Enak amat ya? Eh, ya, mundur tadi segitu Gak apalah Kita bongkar, uh, bongkar mana dulu ay bingung Copot baterai dulu sebentar Oke okay, copot ini. Oke okay, udah copot. Uh, kenapa gua power dulu Karena gua ada kaki kaki nih, ada extension jadi emang agak, agak lebih berdiri, apa lebih tinggi? Gua punya gimbox. pakai kordu sebenarnya supaya gampang aja masangnya sih belum sebelah lagi deh oh, ini biar masangnya gampang, nggak ngeker-ngeker Jadi, alat beli itu uh, besi plastik, besi plastik, jadi kan ini ya besi nih, eh plastik nih, ini jadi yang lain yang besi, pasang setelah yang si nya kemudian pasang yang plastik, bisa aja sih pasang plastik, besi-besi, uh, tapi gue gak gitu rekomen biasanya berisik, plus, nanti uh, ada yang kalah. tapi ini ga masuk kan itu bener kan YD ini? yd dua kan? ya sekarang kita baut saudara-saudara kita baut dulu nah gua ngencengin dong enggak paka pernah pakai itu lagi sih takut dong by hand aja Ini tinggi sama ke sis Oh, tinggi sama. Ya, gearbox minta mur dong biji dah mur mur mur ukuran yang tiga gini nih ada nih mur mur kecil gini minta dong tiga biji aja buat ini buat, buat ini mur ini karena ini nggak ada enggak ada mur di sini yang panjang Enggak, mur mur mur bukan baut mur mur toh mur tempat Satu ah, Di Pakai ela. Ya. Mana? Ini Diapain, Ini akal biar ada gua. Ini <tanyi> oh, coba Nah, ini edom. Tapi itu kupunya ini kalau lubangnya buruk-burukan, makanya gua juga pakai kan. Gua mintain ke depan kayak begitu juga. Pake. Nah, ini pakai gripok ini, gripok, gripok nah, biasa. Yang ini ya. enyem. Gripok ini. ya sama gua juga pakai. Perlu dipotong nih, depannya. Oh. Depannya pakai itu ujungnya dipotong. udah gede maunya eh? Ini ya Yang sampai sekarang Potong rambutnya masih ngadain gitu terus kan? selesai juga Gimana gitu? Sekarang tinggal pasang Nah, Pan pinjem pas di tengah, hmm? ya, Itu pas sih, eh. pasang di tengah itu pas Itu bisa dapet sinyal ya Kapan e -e -e -e. pinjem itu Pan <laughs> Program kuat nah, oh, Program kan Iya Nggak mau gue pakai program cardnya gampang Terus lu? iya bisa nggak ada pan. hah? serius lu? nggak bawa, mana? nggak nggak bawa, nggak bawa ini, nggak, nggak bawa tuh. dan motornya kan dibalik gini iya, artinya koneknya ke lu, ya? lu gak punya hp, orang gue, gue mau yang mm -hmm. gampang gitu, iya semua juga punya yang gampang, tinggal colok masalahnya, ini aja mumpung gue bawa buat lu, tinggal colok juga, pas sama satu, mau sampai konek, konek kok Kita konekin, sekarang Iya, WMISC WM FFD89 satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan nol kan ya, ya. Hmm. <tik> setting uh, motor normal mau oh, berapa ya? Sudah. Masuk, bumi, bumi. Sudah di reverse. saatnya kita nyoba. ada ada om Sony bawa. <laughs> om Sony bawa ini thank you om udah udah gitu dong. udah cuma doang Beres, kalau sini kita cobain DM, tapi lampunya belum menyalain, apa? Eh, nyanggup, nyanggup. hari kedua, kemarin baterai habis, tadi udah dites sama si ternyata gearbox kek eh, lebih enak enggak, uh -huh. intinya motor, kan? ya, motor lu jangan dibalik gitu aja jangan di reverse jangan dibalik apa rotong? jangan, enggak, motornya tuh di EV nya jangan oh, dibalik, di jadi reverse, enggak hmm. enak soalnya jadi, baru ya, tuh kan itu enggak perlu dibalik itu kan langsung kan makanya kan top kan, sampai balik kanan kan Toko intinya motor tuh jangan dibalik sih enggak ya nggak enak ya gua pakai eh sekarang berani bang potong ya posisi enggak di, di depan, depan, depan ya, di potong depannya. ya depannya potong posisi sih nggak berbalik mana referensi dibalik yang berani sekarang pakai yang kalau mau di iya Jadi, <tuk> lebih iya, beda saya, ngerasain sekarang nih, smoothnya dapat konsisten bapaknya itu saya terus kalau di iya bisa berapa berapa ribu? tapi tapi kayak nggak kayak konsisten nah, kok kita, iya, kan. meniling motor jangan dibalik jadi itu aja kesempatannya hari kedua, kemarin boleh. hari pertama baterai habis boleh dibalik tapi ya bari kuitnya nggak full goblok, ya deh, sampai itu berikutnya ya daaah